Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pejang sumping deui di channel istir channel. Hadi dia haye pada bumi na Mang As. Mang Alhamdulillah. Ujun naon Mang As? Ah geus wae lingkar panjang pencu. Gasa ieu lagi, teman sama kita <tuk> boga bak, atau digawe. saya, ini boga langsung digawe. saya tanggung digawe, digawe. boga